Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, jadi kali ini kita bakal bahas Tentang channel yang udah 1000 subscriber Apalagi target selanjutnya Ya, jelas banget 4000 jam tayang Yang sering banget Menjadi beban terberat youtubers di Indonesia Jadi kalau kalian Yang udah dapat 1000 Dan jam tayang masih kurang Mungkin ini hal yang harus Kalian perhatikan Oke, okay. siapa yang di sini masih membuat video shape atau video goyang kayak gini? Jadi, kalau misalnya udah seribu, usahain pelajari teknik-teknik tentang kamera HP, teknik-teknik tentang kamera DSLR. Jadi, kamera yang kita pelajarin sesuaikan dengan passion kita. Usahakan nih, usahakan nih ya. Kita itu belajar gimana caranya ngebuat video nggak goyang atau nggak nge-shake. Ada nggak dampak buruk dari penonton? Jelas, ada. Video yang selalu memberikan shake atau goyangan yang nggak stabil, itu bahkan buat mual Jadi usahakan buat kalian yang udah 1000 subscriber menggunakan tripod. Apakah tripodnya harus mahal? Enggak juga karena budget script sekarang itu kayaknya udah cukup murah ya dan terlebih lagi kalau udah aman di check siapa yang di sini kalau ngomong di depan kamera itu masih kaku ya kenapa bisa kaku karena tidak adanya script oke jadi script itu kayak aku biasanya buat nih ya apa hal-hal yang bakal dilakukan selanjutnya? Banyak banget mereka yang membuat video YouTube ngomong sekilas lewat, jadi ngomong untuk selanjutnya bingung karena nggak ditentukan dan nggak direncanakan. Oke, okay. direncanakan di pemikiran, tapi ketika ngomong hilang, jadi usahakan buat skrip lebat mau tulis di tangan. Sebagai kayak nyontek-nyontekan. Ya, zaman jaman kayak sekolah dulu. Atau diketik. Atau simpan di HP. Nah, kalau aku dulu biasanya simpan di HP sambil megang HP. Aku biasanya gini-gini. Sambil ngebacain. Apa pembahasan yang belum dibahas. Atau pembahasan yang akan aku bahas selanjutnya. Jadi, kalau udah seribu. Lanjut ke fase ini. Agar tidak kaku dan tidak gelagapan. Luir selanjutnya. Jangan terlalu bertele-tele, banyak banget. Banyak banget youtubers pemula bertele-tele, kawan-kawan. Nah, kayak aku tadi baru mulai langsung ke kedua poin ini aja. Kenapa aku lakukan seperti itu? Agar tidak bertele-tele. Gue tahu deh. Alasan kalian bertele-tele, ingin durasi videonya panjang. Dan penonton, nonton sampai full. Nah, pada dasarnya... ...kalau bertele-tele penonton bakal mual. <tuh> nah bisa mual ya, karena pembahasannya ya gitu-gitu aja. Mutar-mutarnya di situ-situ aja. Nggak sampai ke akhirnya. Nah, kalau aku tadi kan ngomong dari pertama, dua, tiga... ...ini kan pastinya kan beda-beda. Jadi kalau emang mau durasi panjang masuki beberapa topik yang berbeda-beda dan dibuat berkelanjutan jangan muter-muter nanti penonton bosen Oke jadi seperti yang gue bilang tadi ya begitu banyak banget mereka yang udah sampai dengan 1000 subscriber tapi memberi ritme yang lama banget untuk video selanjutnya nah kalau kalian nih yang udah 1000 subscriber, gue saranin maksimalnya tuh kalau bisa upload tuh, satu minggu satu video. Apakah harus setiap hari upload video? Jawabannya nggak wajib juga. Nanti kalian kehabisan video hingga pada akhirnya mati suri. Banyak banget nih channel-channel yang mati suri gara-gara kehabisan videonya, bener banget sih kenapa harus upload banyak? ya mungkin sebagian terutur besar bilang upload aja setiap hari agar cepat tembus jam tayang. tapi kalau sempat kalian satu bulan gak aktif, ya udah habis waktu dan jam tayangnya ngelstack. Bisik, aja jadi. Kalau misalnya kalian nih upload satu minggu satu kali, dalam satu minggu itu main aja. Sup, 4. Nanti yang datang, dia bakal nonton, dan paling gak sedikit-sedikitnya nambah jam tayang deh. Cukup bagus. Nah, kalau misalnya kalian upload tiap hari, bagus enggak? Bagus juga selama stok videonya ada. Oke, okay? itu yang harus diperhatikan. Nah. Siapa yang di sini yang tahu, dong? Pasti sangat tahu apa itu SEO. Semua YouTuber itu pasti belajar, ya. Semangat penting SEO, jawabannya penting banget. Tapi ingat, SEO yang harus dicari bukan hanya dari YouTube aja. Coba deh cari hal-hal yang berbau tutorial, berbau tentang mancing, berbau tentang jenis video kalian atau fashion kalian di platform sebelah seperti halnya Instagram di Twitter dan kalau gue saran lagi masuk ke Google nah di Google itu cukup baik ya rekomendasinya dan CEO-nya cukup bagus gue juga udah bahas nih caranya di video ini gue udah bahas ngerangin SEO yang membelot. Dari algoritma. Berkerja nggaknya? Insya Allah berkerja jika kalian terapkan hal-hal yang udah gue jelasin. Jadi video ini sampai sini aja. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.